Assalamualaikum, aku Daniel and welcome to the escape so, setelah sekian lama aku tak buat, aku tak buat video, tak bikin video jadi hari ni aku nak buat video perkenaan kereta aku seperti yang kau nampak tu kat sini pecah tau Ini semua pecah ni sampai terputus daripada dia punya mounting asal ni dan aku dah letakkan 3 second glue Nak cari baru susah sekarang Jadi aku decide untuk um, Jadi dia punya ni pun dah buruk kan Kalau kita nak gosok balik Aku risau dia pecah Jadi aku decide untuk uh, Balut dengan sticker carbon Aku tadi ada beli kat DIY ah, ni, Harga hmm. dia murah Bawah RM10 je gitu Tapi perasaan ni gam-gam lah Untuk kita punya mounting tu Mebiar lebih lebih sedikit, aku akan tambah. Aku akan letak kat kereta ni. Jadi aku kena uh, Macam Panas kan sini Tapi sebab tak elektrik sekarang Jadi aku akan pakai, pakai lighter kot Aku akan potong nanti hmm. Aku akan pakai lighter Dengan pisau nanti Okey, Kita jumpa lagi Sekarang aku perlu gunting. Geng Tunjukkan sikit lah Ni masih nampak gedut-gedut Sebab ada kesan gam kan Tak boleh nak expect Cantik lah Tapi ok lah dari mata kasar aku Ini kalau dah lekat ni Tak nampak sangatlah lah Kereta besar kan? Jadi bagi aku siapkan semua ni Nanti aku tunjukkan korang hasil dia So guys Sekarang aku punya ni dah siap You can see Banyak cat cat kan kalau rambang je mata kasar Tak nampak sangat lah Ni aku ada balut sekali tadi Ada lebihan Haa ha. <laughs> Dan aku ada sikit lagi ni Haa ni Aku kita jom kita usah mana Kita letak Kita balut Aku rasa Tak ada eh. aku nak taruh Hmm. Takkanlah steering kan. Kasih aku nak balut ke sini. Kan uh, kita balut ni. Jom. Biki ni. Tapi untuk barang ni aku tak tunjuk video, lah. aku malah nak record sekarang ya. Aku tunjuk ke orang bila dah siap dia nanti. Ciao. So ni guys, selepas dibalut Ni okay. aku nak tunjukkan tu. Ha tu hasil dia. Tak berapa kemas, tak bertampal fasal foto-fotonya. Tak banyak balance. Jadi bolehlah. Ni. Okey. So kita nak pergi tampal kat mana? Kita nak pergi pasang Tu, tu dia. Di Dalam ni kita nak kena pasang klip. Ada satu klip apa tah. Uh, jadi aku pasang ni, uh, ni. Nanti aku tunjukkan kau orang terus So ni hasilnya Siap So aku itu je video untuk kali ni InsyaAllah aku akan update Aku akan update lah Kalau nak buat Custom-custom uh, yang lain Dekat kereta aku InsyaAllah Jumpa korang in the next video Ciao Assalamualaikum Oh Don't forget to subscribe Like, comment, share Aku Daniel And Eskip In The House Peace Assalamualaikum